Halo, bertemu lagi sama saya Ryan Bus 29. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Ini hari ini saya mau bikin konten bikin v 60 Gimana caranya? Yuk, simak baik-baik. Oh ya, untuk pertama-tama kita siapkan ini sama filternya dulu ya, guys. Untuk filternya kita lipat dulu seperti ini biar kelihatan rapi ya Karena kerapian itu lebih asik sih Sambil nunggu suhunya kita krisesnya ini pakainya yang 4 kita krisesnya 4 Saya habis krises juga ini tadi 4. Ini pakai kopinya banana. Oh ya guys ini saya memakainya tiga metode ya Ini untuk pertama ini untuk membasuh filternya Sudah ini guys Jadi kita sambil tuang dulu Saya ini pakai tiga metode ini suhunya udah sampai 90 yuk mari kita eksklusi untuk pertama nah ketika habis blooming ini kita nunggu sekitar 20 detik habis itu kita lanjut lagi untuk cara nuangnya seperti ini ya Jadi Tetap harus konsisten Ini sekitar 3 menit Ya 1 menit kurang lebih. 1 menit 55 detik Nah ini Kan udah kita tuang lagi Pertama itu saya pakai 30 ml Habis itu pakai sampai 70 mili Dan terakhir saya berhenti di 180 ml Oke untuk kali ini kita nunggu dulu Gimana hasilnya nanti Kita ada tem kawan kita nanti yang merasakannya nah ini kan udah selesai guys jadi kita buang dulu nampas jangan lupa untuk dibasuh dulu ya untuk alat fisik sininya. biar tetap basuhnya itu pakai air hangat atau air panas dan tetap menjaga juga sih nah ini udah jadi dan yang nilai ini kawan kita sendiri. Physics buatan teman saya Rian Bas. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke. Dari aromanya sih rasanya mantep banget untuk pecinta kopi. Is, I like it, coffee. Oke, untuk rasanya ya saya coba dulu. Oh, sweetnya mantep, pas, pas untuk pemula-pemula itu, pas ini. Uh, untuk metodenya juga rasanya terlalu, ini sangat sweet banget, cocok, apalagi. Ini panas kayak gini, enaknya ditambahin es, oke. Okay. Kamu mau mencoba yang ditambahin es oke okay, guys. Nah, ini yang dikasih es, ini esnya ini 100 gram ya, jangan lebih nanti, untuk rasa kopinya nanti hilang nanti malah jadi es or nanti ya <laughs> coba Ben, coba oke, okay. ini saya request tadi ya v dikasih es jadinya japanis uh rasanya itu oke okay. oke okay, oke okay. oke okay, kita cobain ini cocok untuk panas-panas kali gini rasa ini japanis style oke okay, kita seruput uh mantep banget guys. Oke guys, untuk kali ini konten saya, semoga bermanfaat buat kalian yang udah subscribe saya, like and comment, jangan lupa untuk itu semua, dan support terus channel saya. Thank you.